Agar lebih gacor, kenari perlu jamu ada di sekitar rumah. Hal. Bagi Anda yang kini tertarik untuk menggunakan tanaman herbal sebagai pakan tambahan atau suplemen bernutrisi bagi burung kenari, maka penting untuk diketahui bahwa tidak semua jenis tanaman herbal dapat diberikan. Cara pemberiannya pun juga memiliki aturan, sehingga tidak akan terjadi kesalahan yang justru membahayakan kesehatan, bahkan keselamatan burung genari. Berikut ini akan kami sampaikan beberapa jenis tanaman herbal yang dapat diberikan pada burung genari. beserta manfaat dan cara pemberiannya. Daun Mengkudu Jenis tanaman herbal untuk burung kenari yang dapat Anda gunakan adalah tanaman mengkudu. Selain buahnya yang berkhasiat, dan mengkudu juga dapat dimanfaatkan untuk diberikan kepada burung kenari. Mungkin bagi sebagian orang yang sudah lama berkecimpung dalam memelihara burung kenari, pasti sudah sangat familiar dengan tanaman mengkudu ini. Dalam menggunakan dan memanfaatkan khasiat dari tanaman ini, maka daunnya dapat diambil sebagai makanan tambahan bagi burung kenari. Daun menggudu yang digunakan harus dalam kondisi yang masih muda, utuh dan mentah. Anda dapat memberikannya secara langsung dengan menggantungkannya di dalam sangkar. Sebelum diberikan, perlu diperhatikan. Daun menggudu tersebut hendaknya dibersihkan dari kotoran yang menempel. Banyak sekali manfaat yang akan diperoleh ketika diberikan ke burung kenari. Di antaranya adalah membantu memulihkan suara burung kenari yang serak, mengatasi burung kenari yang mengalami kegemukan, memberikan rasa tenang, nyaman atau anti stres. Mempunyai sifat anti alergi dan juga menjaga stamina. Daun Krokot Jenis tanaman herbal untuk burung kenari lainnya adalah tanaman krokot. Manfaat yang diberikan oleh daun krokot ini tak kalah efektifnya dibandingkan dengan daun mengkudu. Daun krokot dapat dimanfaatkan oleh burung kenari dalam membantu sekaligus meningkatkan stamina. Selain itu juga membuat suara kecauan yang dihasilkan oleh burung kenari lebih keras, nyaring, dan bening. Cara memberikannya pun juga terbilang sangat mudah. Anda hanya perlu menggantungnya di sela-sela sangkar. Atau, jika ingin menggunakan cara lain, bisa dengan dibuat menjadi tepung. Sebelumnya, daun krokot dijemur terlebih dahulu, dan kemudian dikiling hingga menjadi halus. Daun Kemangi Jenis tanaman herbal untuk burung kenari berikutnya adalah tanaman kemangi Seperti tanaman-tanaman herbal sebelumnya yang diberikan untuk burung kenari cukup daunnya saja Daun kemangi ini dapat dijadikan makanan tambahan sekaligus obat bagi burung kenari Dimana memiliki manfaat seperti mengatasi burung kenari yang over birahi atau OB Dapat diberikan pada induk burung kenari yang sekiranya kurang produktif dan yang terakhir dapat dimanfaatkan sebagai penyembuh burung kenari yang masuk angin. Itulah tadi beberapa jenis tanaman herbal untuk burung kenari. Tentunya tanaman-tanaman ini sangat mudah Anda temukan di pekarangan rumah sehingga tanaman herbal ini sangat terjangkau.